Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru dan kabar-kabar spesial dari idola kesayangan kita Leslor tentunya. Baiklah para sahabat Leslor dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini. Kembali persahabat kita mendapatkan kabar spesial. Kabar spesial ini datangnya dari Indelsiar. Indosiar mengunggah sebuah postingan foto deretan juri di Dangdut Akademi 5 nanti persahabatnya. Di antaranya ada Benigno, Dewi Persik, Elvi Sugaisi, Hetikos Endang, Dahlia, Inul Daratista, Yed Bustami, Lesti, Nasar, Rita Sugiyarto, Soimah, dan Zaskia Gotik. Itulah deretan juri yang akan persahabat tampil di acara Dangdut demi 5 nanti Dan di sini juga ada sebuah pertanyaan Juri mana yang komentarnya Bikin deg-degan Wow kira-kira siapa nih juri Yang komentarnya bikin deg-degan nih persahabat ya Sebelumnya juga kita simak di kalimat Caption yang dituliskan oleh Mimin Indusier Waduh menurut kalian juri siapa nih kira-kira Kalau udah kasih komentar Bikin deg-degan banget Kita simak di kalimat komentar dan tanggapan Dari persahabat ada tanggapan dari ofisial salah satunya Aku tim nungguin Lesti jadi juri, ada yang sama? Wow, pastinya dong warga Konoha selalu menunggu Bunda Lesti Kejora menjadi juri di acara Dangdut Akademi 5 Doakan selain terbaik ya untuk Bunda Lesti Semoga selalu sehat, selalu diperlancar dan dimudahkan segala urusannya Amin Kemudian persahabat kita simak juga ada vitamin bahagia dari idola kesayangan kita langsung Bunda Lesi ke Jiora yang tentunya lagi ngerjain Abang Fatih ya Saat meminum, Abang Fatih disitu lagi pengen air minum yang diminum oleh Bundanya ya Masya Allah, kata Bunda Lesi sih mupeng, muka pengen, bikin ngakak banget ya Bunda Lesi ada aja kelakuannya nih Lagi jayelin Abang Fatih Masya Allah, mudah-mudahan bersahabat ya Idola kesengan kita selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Dan kita simak juga nih, Abang Fatih memang luar biasa Ini pinter banget, cepet banget meresponnya, luar biasa untuk Abang L Dan kita lihat juga persahabat ya, vitamin bikin ngakak malam hari ini Ini sih solemik banget nih dari Bunda Lesti yang kembali Jailin suami tercintanya, Papa Bilar, disuruh Bunda Leti, ini nurut banget ya, Masya Allah, pokoknya idola kesenangan kita ini selalu bikin happy, selalu bikin ketawa ngakak bahagia, Masya Allah, inilah idola kesenangan kita. Dengan kesederhanaan mereka, dengan totalitas mereka berdua, Masya Allah, kegesrekan, kekiutan, keromantisan selalu diperlihatkan. Dari last bilar billar untuk kita semuanya Masya Allah Momen ini pun di kembali oleh akun Leslar Al-Fatiha underscore FC Kita simak juga persahabat Di kalimat caption yang dituliskan Nah bener diginiin aja bunda Biar emak-emak halu di tiktok Gak semakin menjadi-jadi Tuh persahabat ya Disimak dan diperhatikan Tentu di postingan ini pun banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan. Ada tanggapan dari Sri underscore utami underscore 2995. Posisi ya bunda sekarang, aduh masalah banget ya. positif sekali ini bunda sekarang katanya tuh ya. Ada tanggapan juga dari akun 07 underscore 24 underscore LB underscore disitu mengatakan. Pokoknya kalau bininya yang minta langsung nurut tanpa sadar. Inilah persahabat ya Yang bikin happy, yang bikin bangga Kepada idola kita Lesti dan Bilar Kemudian persahabat kita mampir ke fashionnya Abang Fatih ya Abang Fatih, Dengan tentunya Baju atau outfit yang dipakai Merik Boss Dibanderol Rp 2.400.000 Masya Allah, ini baju kedua Ini persahabatnya sebelumnya memakai baju Warna hitam dan kembali juga kita mendapatkan asupan vitamin bahagia Langsung dari Papa Bilar yang lagi foto bareng Abang L Dan kembali persahabat ya, outfit yang dipakai oleh BBL ini Beda kembali, Masya Allah, temakin tambah keren dan kece banget Pokoknya malam hari ini kita disuguhkan vitamin yang sangat luar biasa Dan pasti membahagiakan Dan kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan Momen langka nih si Papa, selfie mana depan kaca lagi, haha katanya tuh ya Ini momen langka nih katanya untuk Papa Bilar yang foto atau selfie di depan kaca lagi Masya Allah Sepertinya lagi berada di mall nih Pak ya Mudah-mudahan ada cedukan vitamin kembali yang kita dapatkan dari idola kita Jangan kemana-mana Tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan